Semarang Gini amri? Oh iya Mena deh gini nawa gitu yo, Aduh, mon bulan ya, nih kata waktu saya tuh, oh, kau terus tambli? tahun temen aku sih setahun visa nuk. No. Oh, kanan, ada nih, kalo gelap-gelap tujuh, kulitmu tipis, putih gak jelas, gak kembel mm. kulitnya putih mm. gak jelas tuh. Kan, bukan nino, hanya konkam pros, bukan nino pak, adem ya pak <laughs> Aduh, adem, main temen, kau ya enggak ada enak main temen. Eh, aduh ini nggak um, jelas, saruji, nah, bukan nino apa friend? kan kebersihan bersih aja ya, bagian dari mana? yo, bosnya friend. Roto mon Aduh main mon Aduh, pan mon, mon mon Gak apa-apa titik lo, ngomong mon Mon, Mon Apa Apa? Ayo solo pak enak Ayo pak Cek Ayo solo lu Ayo Ayo, ayo, itu loh, pernah, pernah, pernah, Ayo, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, pernah, Temenang. Oh iyo, mental lemah kon iki. Wene golek tebu wis. Wah, wene tak boleh saya enak apa yang beli? Ya? negarasan dek ini leka papa terlu, iku orang sing ikereng kau uniku, besing ijo, jenis mana wi? asin nih loh, asin. Tep, asin loh, iya tak buka asin sih. iya aja dek uniku, tapi lesing like, ireng, sebiasa nahu langgan barang kakek, iku papan enak. <laughs> apa beli langganan? langganan, nah, <laughs> nah, pas kan enak gan ya musim ianu ini. aja tapi warna beli, kan panas-panas ya, pas pas mau menik seger. jadi sebiasa kan, yuk yukan dek di. Masukun, semakin hmm. ngonokan mesti amani, Gini, Kaini, ya. nih. Kalau ngisi oh, tambah enak Lagi loh, enak sih. Enak, enak. Wah, enak. loh Ya, ya, ya. Ini, enak, ini ya. Nek enak karena ya. Tapi enak, asin. Ini kan iki ya. Ini oh, kemenan. Kan banget-banget maling ya, Yo, nah, ya. Emak, ini iya, oh, uh, ini. santai ya. Santai banget, enak kan. Ayo, pemandangan. Priados baru gak tetap santai ya gitu jangan dicami ke kru kreatif ya mandor ayo, ayo, Kecekel nak dia cudet atau cemas hati, Bang. Keduk pahal kecekel hati molo. Jok Melayu! Aduh, halo bleh Aduh, kuat lawan Loro Aduh, awak ya. Laku dia salah. aku yang jalan sepupu kena sih ngakeh Uang Reb, nampaknya ini, aku nampak ngombeh Awak ini sementara, nampaknya ini Cik Mon, biasanya ada yang aku campur ke eh, gamping ini, biasanya orang kata mati Ayo mati sih mle, jelajaklah cek enak, ayo bang kita mle Uang Reb, aku terus melaku, berbarengan Aku waktu, sehingga bisa bawa lagumu Supaya api nasi mu, aku tahu wanda pasor kelepon, kita untuk kabri tentang lagi mon rupanya kelepon, cepet lagi mon ayo jangkat mon iya eva itu lo ngomongnya ke pak mudin itu lo matanya itu mendukul terus ayo jangkat bos mon, ayo apa ya gak mau